Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil amin. Amma ba'du. dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang sahabat yang kakinya berlumuran darah. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertanya perihal kenapa kaki sahabat tersebut berlumuran darah lalu ia menjawab ya rasulullah tadi aku berpapasan dengan seekor anjing di jalan milik si fulan yang munafik itu anjing itu lalu menggigit kakiku lalu rasulullah saw mempersilahkan sahabat tersebut untuk duduk di samping beliau Selang beberapa waktu datanglah sahabat yang lain yang kakinya juga berlumuran dengan darah Rasulullah SAW lalu bertanya kepada sahabat yang baru datang tadi yang kakinya berlumuran darah Perihal kenapa kakinya berlumuran darah Lalu sahabat tadi menjawab Ya Rasulullah tadi aku berjumpa dengan seekor anjing di jalan milik si fulan yang munafik itu Lalu anjing itu menggigit kakiku sampai berdarah seperti ini. Ujar sahabat tadi. Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengajak para sahabatnya untuk menemui anjing tersebut untuk membunuh anjing tersebut. Setelah berjalan menuju kepada tempat anjing tersebut lalu sampailah Rasulullah bersama para sahabat di tempat anjing tadi. Setelah sampai di tempat anjing tersebut, salah seorang dari sahabat Nabi langsung menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba anjing yang mengigit dua sahabat tadi mendekati Rasulullah dan anjing tersebut berkata-kata atau berbicara sangat fasih seperti berbicaranya manusia. Anjing tersebut berkata, Ya Rasulullah janganlah kalian membunuhku. Karena aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada anjing itu, "Lalu mengapa engkau menggigit kedua orang ini?" Anjing itu menjawab, "Ya Rasulullah, aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit semua orang yang menghina Abu Bakar dan yang menghina Umar." Mendengar kesaksian dari anjing tadi kedua sahabat yang sudah digigit oleh anjing itu lalu mengakui kesalahannya dan bertaubat seketika itu semoga kisah yang singkat ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh